Baayyyy Baayyyy oh, oh. Akil, akil Ahmad Sawuki Aduh, cari tuh <tuk> Lah, Sawuki Gak sih, gak mungkin Sawuki manda <tuk> Sawuki nya manda Berarti kayak udah pacaran aja anjir <tuk> Oh iya mak One person ada orang enggak? Sumpah. Itu orang apa? Demi apa? Oh, ya. Paling boti. Dan harusnya boti. Mau pukulin ah. Eh. Ada step, Ini. Ini bukan, <grah> <tuk> bukan, nice, bukan bot. Bye bye, aku mau pergi <tuk> cabut, Cibut, cabut cabut cabut cabut ya. gak sehat gak sehat gak sehat gak sehat ya ulo ya cabut cabut ke belakang ke belakang nggak oh, kalo yang itu baru bot itu gua boleh kok rame banget nyem nyem nyem anjrip mau empe empe gue <laughs> iya saya cabut apa enggak apa MAU LAWAN But but Caut dulu buset dah lu lawan. lawan lawan aja sana gua enggak mau tesun lagi yoodi, Ini minus yoodi. 16 tadi ah eh, gua ditambahin tadi gua minus yang 17 sama Kok akan kenok sih? Bagi kecil, bagi kecil, bagi kecil. Lu beli. Oh udah udah udah, udah, udah, udah, udah nok-nok <trones> <trones> tonjok tonjok tonjok ter Oh my god, dua dua squad. Dua squad. di mana? Oke. gini sih, coy nyangkut aku lah kali dua gue. Oh oke, okay. maaf oke, oke, oke, oke, oke, sabar oke, oke, always oke, I... oke, <laughs> <Suara> gue oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Yeah. I might be bad. No, I'm sure that is true. Too... Sekalian eh. Yang datang. Orang Mark, location. Mark, location. Mark location. Mm -hmm. nah. yeah, the location. seperti ini. Oh, uh, perut masih tidak memadai Gigi-gigit sih, ya. Gronhose hmm. eh. ya? Mana sih ada orang? Mana tuh? Gue mana nge-prick bentar doang loh, gila Ayamnya cuy. Baru gue nandain Gak coba emang Bentar paling mah keras banget, kamu oh, udah dandanin gua dari tadi. Alhamdulillah, cuma bedes 5 aku. lagi. Udah-udah. Bener apa apa gua cok? Di mana dia? Di mana mak? Itu tuh. Itu, perang -perang. Oh, itu mending cari aman nice. aja. Hi. udah nggak ngejagain tinggalin aku tuh. Nggak nggak terus turun. Ada temannya yang datang tuh. Hati-hati nomor 2. Temannya datang. Eh, mikin ngalangin gue. banyak banget nice Oke, okay, nice. Nice. Bus tabun banget. Oh my god, gue mau nangis. Demi Allah, bos tabun itu. Ih, dumb pakai scarl sabun benar ini masih kenok, masih kenok masih kenok oke okay. teman-teman I don't know paling lagi dateng baru habis uh, e takut eh. DP. Ah. <tuk> <tuk> none 500 kali ini oh di oh. oh, oh, rumah Wurru gua tinggal nice. satu, gua, gua tinggal satu Nice 25. 25. 25, nomor 2 Udah rata ya? Nomor 2 oh, oh, Itu ]nya? mati ya skill? Iya oh, Udah rata berarti okay. nah, lutannya mantap Tempor nih Rata apa? Ah. rata? Diam, Nggak. diam, diam Ada Nggak. orang Nggak. Gua bagi, gua mau dong Iy... Lalu belum nih, belum. Ah, yang tadi, yang di sana. Oh, yaudah, iya. Maaf, sih? bilang, bilang tiga Malu nih, udah DP sembilan puluh nunggu. Eh, dapat vektor. Duh, Duh, M 4 loh diambil. Eh, enggak tahu, capek. eh. Eh, eh, eh. Oh, ini lu ingat Andika kan? Iya, kenapa? Dia minta nomor lu, boleh <laughs> dia dapet dia, juga... dia, enggak? Dia dapat, dia dia. Nih, enggak dia ngacat gue. Oke, kan kita mau. Terus dia minta nomor gue ya udah gue kasih di Dika ini terus dia nanya masuk anak anak masuk nggak mau masuk karikat, gak masuk karikat, gak masuk karikat, gak masuk tapi gak masuk karikat, gak masuk alumni gak masuk karikat, gak lulus karikat, ya? Tapi karikat, gak masuk karikat, gak masuk karikat, gak anak karikat, gak masuk karikat, dia masuk karikat, gak masuk karikat, gak masuk Hmm, Oke. Okay. Mm -hmm. Lutanya udah buat apa? Katanya nggak tahu. Katanya. Lulu, lu nggak lu baca grup apa? Enggak. Gua paling kalau gua nggak detect, gua nggak bakal baca cuy. Najis. Cu. Sumpah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya pokoknya dari situ deh. Terus uh... gitu-gitu dong sih. Kenapa? Kenapa? Dari situ. Apa sih? Apa sih? Tadi lu ngomong apa? Aduh orang! Dimana? Sembilan puluh My Love, Lagi lari dia. Oke. Yuk yuk yuk yuk. Bentar, kayak anak-anak malas banget nih, gue udah like, ah Aduh, masih lari-lari dia cu Watch out, Watch out. Watch out. Di depan out. ya? Iya, iya di depan Oke okay. Ini, okay. sini, sini, sini, sini, sini Iya yes, sayang Hati-hati mm -mm dia nggak tahu oh. udah lari kemana? dia lari ya sendirian? oh itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Watch out. Watch out. itu, itu, itu, Iya, iya, eh ada orang depan iya, iya, depan... oh iya, iya, mana dia? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, itu iya, ini iya, yang depan, Mipstain. eh, yang depan kita cuy, nice, lu ngepron, itu siapa P90? eh, mk, lagi Nice stop. Hai, gua pengin buat kalau udah Awas, awas. Kemana aja, masuk ke rumah dia. Iya, iya, masuk ke rumah dia. Temenin masuk rumah. Mas, coba granus ya. Uh -huh. Yo, iya. Iya, iya. ya. Ini ah, oke. Ah, dulu, dulu. ya. Di di ini di di revive.. eh di revive.. di revo. nunggu posting dulu ya. udah deh. Udah, udah, udah. Masih ada temani. masih ada ada masih ada temen ada masih.. oh udah habis udah habis belum kah? nice alhamdulillah masih ada nah oke oke jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh Tadi mah pegang dulu, lagi nih 02... bisa <tuk> Eh Rame banget, masuk rumah aja yuk Rumah, rumah, rumah Iya ampun, ampun Orangnya <tuk> <tuk> di sih ah. Dia apaan sih? Tahu. Tahu. Tahu. Eh Aduh, ada, ya? ada orang tuh depan, Cuk. Oh, apa tuh? Ih, apa dia ada kenok, Cuk? Gua kenok. Hmm. Ada yang di apa? Ada yang di rumah sini di depan. Pala kebis ini. Gue smoke dulu deh. Watch out. Da, da. Oke. tuh tuh tuh tuh iya Allah sakit banget di rumah ini cuy udah tadi gua tebakin iya iya di juga ada iya dia pun juga ada susah jadi tapi mereka beda beda ini beda squad demi apa beda squad kenapa dia ngepiki itu dulu ya Allah aduh zona ya Allah kenop gak bisa kill iya gak usah yo, ini tuh sorry eh sempet gua gak ngeliat apa-apa way dan dia so sick, Compar, gak bisa cuma bisa gak bisa. Yang ngapain? Mantekin banget. Enggak, enggak, enggak. Gua mati. Gua mati. Gua mati. Gua Masih mati. Gua mati. Gua mati. Itu 7 orang aja. Oke. Oke. Enggak bisa. kan ini teman. Steng 11.